subscribe like comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kita coba belajar testingnya ya ataupun coba belajar setting DC ya oke okay, sobat dan ini belum subscribe mohon dukungannya ya di subscribe tekan tombol loncengnya biar bisa kita berkreasi lebih lagi Oke jadi kita coba di PC harga murah aja ya, yang harga di bawah 300 ribu lah ya Sobat sini jadi mau nanti kita pakai PC yang mahal pakai PC yang murah jadi kita harus paham ya Sobat sini Oke intinya setting ini jangan goyang seperti kalau yang murah ya hanya settingan riman aja seperti ini sini. Nah kalau udah apal nanti mulai boleh di inilah nah, di angka yang kecilnya. Jadi kita setting. Jadi awalnya ini kendor ya sobat isinya. Nah gampang terus utamakan sobat isinya, umpannya ataupun mainan umpannya ini di atas 8 gram lah kalau kita mau belajar isi ya sobat di sini. ya. Ini seandainya nanti kita lempar masih backlist ini aja dikencangi sedikit sobat bising Intinya ini jangan sampai goyang kanan dirinya jangan sampai goyang sobat bising ya ini settingan cuma pengiriman aja nah, lempar singkat sama lempar jauh ya kita coba ya sobat bising ini masih kendor ini bintangnya masih nomor 6 atau kita coba nomor ya ini dia masih masih mau apa ya Akarnya masih ada sedikit ya, jadi kita kencengin sedikit aja. Kencengin kita taruh di nomor enam setengah, mau ke posisinya. penguriman di sini ya tapi ya tahu lah kalau rendisinya udah lama di penyakitator ini lagi wajah ya. lebih baru ya jadi kenapa di konten saya casting jarang sekali ataupun jarang sekali konten saya casting, ya. karena support untuk bakalan ada lah, bakalan ada ada nah, sesuai dengan saya, bagi uang kisinya oke, kita coba di, ataupun mendekatin mendekatin 5 ya, dapat kisinya setengah aja lah ya tergantung lokasi lah tempatnya nah, juga luas kita suka mau lempar jauh nah, hang -leng, hang -leng, hang ya. atau kayak gitu pasti tahu tangan ini, nah, ini lah ya intinya kelir, ke, di tangan kita lah. Ya. nomor 8 ya sobat fishing ya. Nomor 8 ini nomor 7 ya. Langsung ke nomor 8 ya. ini nya tidak kita rubah ya. Cuma di nomor ini aja di kecepatan ke pengiriman ya. maksimal BC ini dapat bising cuma sekitar ya 30 40 meter lah. Tergantung uh, umpan ataupun tergantung ini ya. Minop bagus ya. Tergantung beratnya umpanan. Rata-rata lah semua itu ya ada mendekati 50 meter ada, tapi itu mungkin di atas 8 gram ya. 80 gram, 8 gram lah. Ya, sini ini cuma 7,5 nih 7,5 jauhnya sekitar 30 meter ya. ini boleh digendorin sedikit kalau ini di angka besar ya yang ke8 angka tuju aja lah karena luas tingginya tergantung pot banyak ranting apapun ya leluasnya kecil lah orang yang pasti dia paham tapi untuk pemula boleh tonton video nih yang lupa Like dan subscribe nya ya biar saya bisa berkreasi untuk konten-konten saya dan semangat lagi. Oke, okay. saya akhiri sobat vising. Uh, sampai ketemu uh, di video video saya, di video-video selanjutnya ataupun video-video lainnya. Uh, tonton ya. Jangan lupa ya uh, dukungannya, tetap support like dan subscribe nya dan terima kasih. Saya akhiri nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.